Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada kembali lagi Lesti Fatih Update akan memberikan informasi terbaru Mengenai Bunda Lesti kejora.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 Bagi kalian yang sudah mensupport channel ini, selalu kami doakan mudah-mudahan kalian sehat, bahagia, dan apapun yang dilakukan. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan selalu dimudahkan. Amin. Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini kembali, kita mendapatkan info spesial dari Alfred21 yang mengunggah sebuah kata-kata bijak kembali. Apakah Islam membolehkan KDRT? Ini sebuah pertanyaan dan tentunya jawabannya ada dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34. Istri-istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan atau tidak memenuhi hak suami, maka nasihatilah mereka, diamkan mereka di tempat tidur dan pukulah mereka. Bila mereka menaati kalian, maka jangan kalian cari jalan untuk merugikan mereka. Surat Anissa ayat 34 Baca penjelasannya dulu ya Biar gak menormalisasi KDRT dengan seenak hati Kita lihat bersahabat Ada sebuah kalimat caption panjang yang dituliskan di unggahan ini Pertama, tujuan utamanya adalah mendidik istri Agar kembali menaati atau memenuhi hak suami Karenanya selama masih bisa diambil tindakan yang paling ringan maka tidak boleh mengambil tindakan yang lebih berat. Dalam hal ini, Imam Fahruddin Ar-Razi menegaskan, bagaimanapun mengambil tindakan yang paling ringan sangat diperintahkan dalam hal ini. Fattah Fib, Murafi, Hazal, Bab ala Abla Gil Sulaiman bin Umar al bujairami At-Tajrid, Linaf abid Turki al-Makataba al-Islamiyah tersebut ya. Kedua, bila terpaksa mengambil tindakan akhir dengan mukul, maka hanya dengan boleh pukulan yang sangat ringan dalam rangka mendidik, seperti memukul dengan siwak atau sikat gigi dan semisalnya. Bukan pukulan kriminal seperti pukulan yang mematikan, mengakibatkan cacat permanen, luka berdarah atau patah tulang, membuat lebam atau sangat menyakitkan. Demikian pula tidak boleh memukul wajah dan bagian-bagian tubuh yang membahayakan tidak boleh memukul di luar rumah tidak boleh memukul di satu bagian tubuh secara berulang-ulang namun bagaimanapun kondisinya tidak ada alasan apapun membenarkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri apalagi sampai membawa-bawa ajaran Islam sebagai alasan pembenarannya Wallahu'alam yang ketiga persoal sebelumnya tidak didahului oleh permusuhan atau pertikaian antara suami istri bila sebelumnya sudah terjadi pertikaian maka suami tidak boleh memukul istri meskipun dalam rangka mendidiknya bila istri masih membangkang atau tidak memenuhi hak suami jalan satu-satunya adalah melaporkan kepada Hakim bukan main Hakim sendiri Persahabat ya. Tulisan tersebut dari Ustadz Ahmad Muntaha AM, redaktur keislaman NU Online persahabat ya. Memahami pukulan yang dibolehkan Al-Qur'an hanyalah pukulan ringan dengan semisal sikat gigi dalam rangka mendidik seperti ini seiring dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk semuanya, persahabatan ya? jangan sampai terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan istri sampai tersakiti Berikutnya kita simak, persahabat, ini juga ada sebuah postingan momen ketika acara drama musikal di Indosiar sepertinya dialog ini persahabat yang enggak ada di script ya ini membahas tentang KDRT Versis banget yang dialami oleh Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini diperankan oleh koruben ada lidah persahabat ya Masya Allah mudah-mudahan ya kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi tentunya dengan siapapun itu berikutnya kita simak persahabat ada sebuah postingan terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora yang berfoto langsung bersahabat ya dengan tentunya salah satu TKI yang bekerja di restoran Walau, Masya Allah banget ya kebahagiaan pun kita dapatkan pagi hari ini ketika melihat Bunda Lesti Masya Allah apalagi memakai cadar makin cantik makin salehah luar biasa perhatikan di sebuah kalimat Momen dedek makan di sebuah restoran dan diabadikan TKI yang bekerja di restoran tersebut. Cantiknya dedek, Masya Allah. Senang banget ya kita semuanya melihat sang kejora sudah sehat. Alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bunda Leslie selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga para sahabat tanggapan komentar diberikan di unggahan ini. Di antaranya dari akun Iqbal 37684 mengatakan Masya Allah sehat selalu keluarga kecil Leslar. Amin. Ada juga tanggapan dari tujuh 977 mengatakan aura orang baik memang terpancar dari dalam. Masya Allah luar biasa. Bunda Lesti selalu menjadi panutan untuk banyak orang. Selanjutnya disimak juga persahabat ya, ada kabar viral mengenai tentunya pernyataan dari kuasa hukum Rizky Bilar. Emang ini beredar banget ya di media sosial. Ada sebuah tentunya kalimat Dia yang diposting diunggahan ini. Ngakak banget pengacar Rizky Bilar keceplosan, tak sengaja sebut Bilar ketahuan selingkuh di salah satu hotel. Sebabkan KDRT. Lesti itu hanya foto-foto di selingkuh hisi Bilar begitu di luar hotel itu, katanya tuh ya. Tentu dari pernyataan-pernyataan pihak Rizky Bilar Membuat para fans dan netizen pun Sudah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah Berikutnya juga persahabat Kita lihat juga ada sebuah postingan kalimat Yang diunggah oleh official adik Correction Salah satu Lesti Lovers Ada sebuah kalimat di sini Yang tidak merasakan, tidak akan paham Dan yang tidak mengalami, tidak akan mengerti Betul sekali, ini luar biasa Mudah-mudahan Sekali lagi, untuk warga Konoha, fans Lesti Kejora mudah-mudahan selalu kompak untuk mendukung, mendoakan yang terbaik buat Lesti Kejora. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Selangkah berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.